Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang di channel Dewa Dewi sebelum saya masuk ke topik video saya mau mengingatkan ke teman-teman bahwa di beberapa video yang ada di channel saya itu ada yang berlisensi atribusi jadi teman-teman bisa nge upload dan uh, menyisipkan iklan di channel teman-teman tahun 2020 rasanya hampir semua orang kenal ya dan tahu apa itu youtube, minimal pernah berkunjung lah dan saya yakin Hampir 50% itu udah punya akun channel YouTube Dan dari pemilik akun channel YouTube itu Saya yakin mungkin uh, beberapa persen saja yang bener-bener aktif serius Untuk ngembangin channel YouTube-nya Dan ini saya membahas uh, apa aja sih Kenapa orang-orang pengen jadi YouTuber Alasan pertama yang jelas untuk mendapatkan uang dan itu saya rasa emang yang paling diketahui oleh orang-orang kenapa kok pengen banget jadi youtuber dan itu yang ingin dicapai uh, Saya punya datanya dari wartaekonomi.com.id per Desember 2019 dimana ada 5 youtuber terkaya di dunia Urutan pertama cukup mengagetkan karena usia dari pemilik channel YouTube ini masih 8 tahun per data yang saya ambil ini. Desember 2019. Nama channel YouTube-nya Ryan Kaji. Itu per tahun dia mendapatkan 26 juta dolar per tahun luar biasa. Lalu yang kedua channel Dude Perfect di mana per tahun mereka mendapatkan 20 juta dolar. Yang pertama itu tadi Rian Kaji ya, sorry saya mau review dikit. Uh, jadi Rian Kaji ini uh, isi kontennya tuh nge-review mainan-mainan yang di dia beli lalu di-review ke <coughs> channelnya dimana banyak banget yang nonton karena apa ya? Dari mainan yang sederhana sampai ke uh, Arcade game yang dia beli yang sangat-sangat mahal Makanya itu, selain mungkin yang nonton Gak cuman anak kecil, tapi orang dewasa juga kan Sebagai referensi untuk beliin mainan untuk anak-anaknya ya Lalu Jud Perfect itu hmm, Hiburan sih, entertainment sih Jadi ada sekelompok orang-orang gitu, dia uh, Semacam kayak Ada yang semaka kayak Mainan remote control lah, ada yang mainan pesawat lah Ada yang lempar-lempar barang, tapi dengan Uh, apa ya? eh uh, menyenangkan gitu loh. Jadi kayak uh kok bisa pas banget loh. Kok bisa begitu. Nah, gitu penonton dianjak ke ke kesitunya Lalu urutan ketiga ada yang namanya Anastasia Razinskaya. Dari namanya aja udah ada kayanya ya. Oke, okay, Anastasia Razinskaya ini per tahun dia mendapatkan 18 juta dolar luar biasa. Lima oh, youtuber terkaya nomor 4 ada namanya Red dan Link, Red and Link. Coba nanti saya cari di socialblade.com ya, mudah-mudahan ada. Pertahun mereka mendapatkan 17,5 juta dolar per tahun. Lalu urutan kelima ada yang namanya Jeffrey Star, Dimana dia mendapatkan income 17 juta dolar per tahun luar biasa nah top 5 di atas yang tadi saya sebut menurut data wartaekonomi.co.id membuktikan betapa dahsyatnya potensi youtube dalam hal mendapatkan income banyak banget orang-orang yang awalnya iseng uh, mungkin untuk tambahan uang tambahan income side hustle pada akhirnya mereka menjadi full time youtuber karena itu itutlah tadi dahsyat banget lalu lanjut alasan selanjutnya kenapa kok orang-orang ingin banget menjadi youtuber yaitu menjadi terkenal zaman sekarang orang untuk menjadi terkenal tuh gampang banget ya viral trending sesuatu yang memalukan yang sampai urat malunya tuh nggak ada dia sampai rela untuk demi viralnya dia di sosial media. Zaman dulu orang kalau mau terkenal tuh harus ada upayanya, suksesnya. Apa? Semacam usaha yang lama banget prosesnya. Kalau di TV itu mungkin kalau kita tahu ya ada kontes nyanyi, contohnya Indonesian Idol atau yang dulu yang pertama kali Academy Fantasi Indosiar. Wah, oh, itu udah lama banget ya. Lalu ada Nyanyi dangdut di TPI ya dulu zaman dulu TPI Terus kalau ada yang uh, passion nyari komedi Ada juga itu dulu ada Lalu ada juga magician juga ada pokoknya uh, Zaman dulu tuh kalau orang mau Menjadi sukses plus terkenal Terkenal tuh ibarat kata orang tuh zaman dulu Bonus lah Tapi menyalurkan passion di Menjadi suksesnya itu yang diutamakan, bukan terkenal Nah zaman sekarang orang mengutamakan terkenalnya dulu Mirisnya sih seperti itu Tapi oke okay lah itu uh, tiap orang beda-beda dan zaman juga beda ya uh, Kebetulan Youtube juga uh, memberi wadah Supaya orang bisa menjadi terkenal asalkan Passion Passionnya dan channelnya banyak dikenal oleh orang dan subscriber dan viewersnya juga banyak dan e, terkenal pun mungkin untuk kalangan youtuber tertentu youtuber maksudnya youtuber sendiri gitu jadi komunitas youtube nah terkenal di maksudnya e, kalau masuk ke tv itu sebagai bonus ya tambahan ya karena kalau terkenal di youtube itu jelas uangnya udah banyak alasan pertama tadi uang Nah, terkenal itu bonus. Nah, kalau terkenal di Youtube itu otomatis uangnya juga pasti udah banyak, Adsense-nya udah banyak, endorsannya pun juga udah ngalir deres banget. Youtube memberi wadah itu untuk orang-orang supaya terkenal. Alasan selanjutnya kenapa kok orang berkecimpung di alam dunia Youtube yaitu mengisi waktu luang salah satu contoh dimana orang-orang mengisi waktu luang di youtube yaitu menonton acara TV lucunya acara-acara TV lokal Indonesia itu udah punya akun di channel YouTube jadi kita bisa sewaktu-waktu nonton acara apa yang kita lewatin untuk kita tonton di TV lalu di YouTube bisa juga ditonton Nah, alasan selanjutnya kenapa kok orang-orang berkecimpung dalam dunia YouTube yaitu unjuk bakat atau memberikan ilmu ke orang-orang. Nah, ini yang menurut saya yang paling bagus. Salah satu contoh unjuk bakat yaitu dimana orang tiap orang itu kan pasti punya skill unik ya dimana mungkin hanya dia atau beberapa orang yang bisa untuk dilakukan oleh ya orang itu sendiri. Contoh Misalkan eh, kuat tangan ini tangannya kuat nih. Nah dia punya skill untuk naik tangga berapa ratus tangga menggunakan dua tangan saja naik ke gedung sampai lantai berapa. Nah itu kan bisa untuk menjadi tontonan yang menarik untuk penonton ya. Itu salah satu unjuk bakat. Contohnya seperti tadi menyanyi punya suara yang mungkin eh, menurut dia bagus. Lalu ditonton sama orang-orang dan ternyata memang positif dan itu menjadi apa ya e, hiburan lah untuk orang-orang nah contoh kalau mau memberikan ilmu ke orang-orang yaitu dulu waktu istri saya mau melahirkan anak pertama yang Audrey itu nah saya dan istri itu kan sering nyari-nyari referensi apa info-info dari dokter Opjin di Youtube bagaimana supaya posisi bayinya nggak uh, sungsang atau nanti gimana konsumsi susunya yang bagaimana yang bagus yang gimana senam ibu hamil tuh kan juga menjadi apa ya ilmu yang bagus gitu loh ilmu yang bermanfaat dan bisa diterapkan lah ke masyarakat luas Nah kalau contoh memberi ilmu yang lain tuh banyak ya Ada yang bertemakan otomotif Ada yang bertemakan mungkin peliharaan, kucing, anjing Atau satwa lainnya Dan memelihara tumbuhan juga tuh semua, saya rasa semua passion bisa masuk lah di Youtube Selama itu nggak, apa ya Mengganggu ketenangan orang Dan tidak melanggar hukum Dan norma-norma lainnya Saya rasa Youtube pasti Menerima lah Bentuk segala macam video seperti itu Alasan selanjutnya Kenapa kok orang Mau menjadi youtuber Atau berkecimpung dalam dunia youtube Yaitu Tidak suka menulis Nah kalau dulu itu kan Banyak banget ya orang uh, nulis Dijadikan buku Dijadikan novel uh, Atau mungkin dengan perkembangan zaman Orang suka ngetik Lalu dibuatlah blog nah sekarang dengan adanya wadah seperti YouTube ini orang merubah menjadi vlog yaitu video blogger intinya sama sih menceritakan uh, kehidupannya dia tapi dalam bentuk video nah cuman nggak semua orang bisa menuangkan apa ya unek-uneknya itu dalam tulisan jadi langsung dalam hal visual gitu salah satu contoh yang saya tahu itu Raditya Dika Nah raditya Dika ini kan kebetulan dia juga penulis ya, awalnya. Nah cuman begitu dia berkecimpung dalam YouTube, dia langsung buat yang namanya mini film Malam Minggu Miko. Dan itu saya dulu, wah berapa tahun ya, tujuh tahun yang lalu apa ya. Dan saya suka banget itu semua konten Malam Minggu Miko saya nggak kelewatan. Dan itu luar biasa, idenya, idenya itu luar biasa. Lalu alasan terakhir kenapa kok orang-orang itu berkecimpung dalam dunia YouTube atau serius menjadi seorang YouTuber adalah pengalaman. Contoh pengalaman dari saya adalah saya sebelumnya gak pernah megang atau download atau nginstal software edit video. Nah dengan adanya YouTube dan saya memang serius untuk ngembangin channel YouTube, jadi saya ada pengalaman untuk... Ngedit video ya walaupun nggak sekelas Agung Hasah Sandra Leo atau konten uh, kreator yang handal dalam hal ngedit video di luar sana ya saya bagian ngedit video hal-ala aja lah tapi ya, menurut saya itu menjadi pengalaman yang berharga sih karena apa ya di samping itu saya juga uh, buat video tuh nggak nggak asal-asal kayak peluchon yang garing, prank itu saya anti banget hal yang seperti itu karena saya tuh kan pengen banget bangun channel tuh bertemakan keluarga jadi uh, waktu dulu Audrey masih dalam kandungan saya sharing ke uh, audience tentang bagaimana bagusnya bayi sungsang itu gimana atau uh, susu produk susu yang bagus tuh seperti apa pokoknya hal-hal uh, yang edukasi lah karena menurut saya itu kok kalau buat channel youtube bangunnya susah-susah tapi kok isinya kayak gak jelas gitu kan kayak eman-eman banget gitu loh nah, itu kalau pendapat saya pribadi ya kalau teman-teman gak 7 sih silahkan komen aja bahwa gak apa-apa masing-masing beda-beda kok kalau itu pendapat saya nah itu guys salah satu dari sekian banyak